Kenapa sih orang Yang memuji-muji Nabi itu Diberikan Makam yang tinggi Kenapa Memuliakan, mengagungkan Nabi Berselawat kepada Nabi itu ganjarannya luar biasa besar Apa Penyebabnya Itu kan Kita dengar misalnya Orang kalau lagi sulit baca selawat Dapat jalan keluar Orang yang Mujimuji oh, -muji Nabi Allah angkat derajatnya bahkan sampai di mana Nabi mengatakan apabila miniman silatan yang paling dekat sama saya nanti ini di hari kiamat tahu siapa yang paling banyak baca sholawatnya ya Allah ini ibadah ini hanya memerlukan hati dan lisan itu nggak perlu modal duit nggak perlu orang yang kuat Orang sehat, orang sakit juga bisa. Enggak perlu orangnya waktunya luang, orangnya waktunya sibuk juga tetap bisa. Dalam kesibukannya dia menyempati lisannya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya ini ibadah pasti diterima sama Allah. Yang lain belum tentu, yang ini pasti diterima. Tapi kita mengharap mudah-mudahan diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau riak bagaimana, Bib? Solawatnya sambil riak diterima. Ente solawatnya sambil riak sombong diterima, diterima. Karena ente lagi nyenengin Nabi. Wah pahala nyenengin Nabi luar biasa. Allah Jalla Jalaluh senang banget ngeliat kasihnya disenangi oleh umatnya, diberikan kesenangan oleh umat. Itu yang gak akan kita bisa tandingin banyak segitunya orang timbang solawat doang surga nah untuk bisa memahami ini maka kita akan bahas insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama ya singkat saja nah Anda sebelum jelasin ini mau cerita cerita singkat nanti ada kaitannya ada seorang raja rajanya orang baik masya Allah orang uh, orangnya saleh lagi berburu bersama para menteri dan ajudan. Lagi berburu ngelihat satu hewan buruan. Kata raja, ente pada jangan ikut di sini aja. Ana mau berburu sendirian. Ente jangan ikut. Ya, berangkat ini raja. Rupanya ini hewan buruan ini masuk-masuk ke hutan, masuk-masuk hutan. Ini raja ikut. Sampai akhirnya. Dapat buruannya Dapat buruannya Tapi Raja bingung nih bagaimana cara bawa nih jauh banget Begitu akhirnya dia Cari-cari Jalan karena udah terampau jauh Nyari-nyari jalan pulang gak ketemu Singkat cerita dia Ngeliat ada cahaya Wah tuh ada rumah tuh Coba ah ke situ Ke situ Ada kemah ada kema kecil, di situ ada orang tua seorang diri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan masuk, ceritain. Saya tadi lagi berburu bersama beberapa orang. Oh ya, masya Allah, masya Allah. Anda pasti lapar, kata orang tuanya Betul. Tunggu sebentar. Dia keluar, ada kambing dipotong sama orang tua tadi. Si raja merhatiin antum? ada kambing lain, gak ada ini satu-satunya, Antum potong iya, karena Nabi suruh untuk memuliakan tamu dipotong, dihidangin makan enak, kenyang luar biasa istirahat malam hari istirahat, pagi-pagi dia segar, udah kenyang cari, tuh menteri-menteri sama ajudan-ajudannya ketemulah sama menteri-menterinya sama ajudan-ajudannya aja Kemana aja kita khawatir Antum kenapa-apa Oh iya begini ceritanya Terlalu jauh, gak bisa jalan pulang Gak tahu tersesat Ketemu sama satu orang tua Tinggal di kemah kecil Dia punya satu ekor kambing Singkat cerita Dia hidangkan itu kambing Buat saya, saya tanya sama Antum semuanya Menteri-menteri saya Kira-kira Bagaimana cara saya Membalas budi Tersebut. Kata menteri yang pertama bilang Oh Antum bikinin rumah yang besar Habis gitu Antum Kasih Orang-orang yang menjaga Karena dia udah tua Kata raja Buat saya mah itu kecil Buat saya itu kecil Dia aja ngasih satu-satunya harta dia Yaitu si kambing Buat saya Masa saya ngasih rumah sama penjaga Itu buat saya mungkin Nggak nyampe persen dari kekayaan yang saya punya. Nggak pantas dong. Oh, kata menteri yang satu, kalau gitu gini aja. Dia ngasih antum satu kambing, antum kasih dia seribu kambing. Kata dia seribu kambing itu, dari kantong sebelah kanan doang udah cukup buat saya. Di gudang masih banyak emas-emas. Nggak adil dong. Dia ngasih saya harta satu-satunya yang dia miliki Saya ngasih kepada dia hanya sebagian harta yang saya miliki Bahkan sebagian dikit, sebagian kecil Ya udah kasih ini, kasih itu Semuanya ditolak sama Raja Enggak bisa Itu enggak layak Karena Dia memberikan semua kayanya buat saya Masa antum minta saya cuma memberikan sebagian Kalau gitu gimana Raja? Gimana apa? antum rencananya seperti apa? Anak punya kerajaan dan seluruh harta ini semua Anak serahkan pada dia Baru seimbang kata raja Baru seimbang dia ngasih semua hartanya buat anak Anak kasih semua harta anak buat dia Itu baru seimbang, balas budi namanya Nah ya Ini kemudian kita bisa memahami mengapa subhanahu wa ta'ala memberikan segala galanya buat Nabi, karena Nabi ngasih segala galanya buat Allah tapi tidak mungkin Allah memberikan ketuhanan, ya kan terus, yaudah dah Muhammad, nih nih, saya sebagai Tuhan, saya serahkan kepada Antum, tidak bisa makhluk Nabi Muhammad makhluknya Allah ketuhanan tidak bisa tapi oleh karena itu, karena Nabi Muhammad udah ngasih segalanya hidupnya beliau beliau serahkan untuk agama Allah Allah engkau berikan titipkan ini amanah agama kepadaku baik aku akan laksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya aku akan perjuangkan dengan semua yang aku punya maka dari itu Nabi korbankan segalanya waktu beliau ya. Harga diri beliau dihinakan oleh orang-orang Nabi tidak ambil pusing Nabi bahkan dipukuli batu-batuan Tidak apa-apa Sampai Nabi harus hijrah ke Madinah Sebelumnya bahkan Nabi perintahkan Ini keluarganya dan para sahabatnya Hijrah ke Habasyah di Afrika Nabi suruh hijrah ke sana Nabi berat Ketinggalan keluarga sama sahabat Beliau laksanakan ini demi apa? Demi menjalankan amanah Menyampaikan agama Allah Tidak cukup di situ Nabi ambil harus hijrah ke Madinah Meninggalkan kota kelahiran beliau Sampai di Madinah Selesai? Enggak Peperangan demi peperangan dimulai Perang Badar pertama Apa yang dikorbankan oleh Nabi? Banyak Di antaranya sepupu beliau Ubaidah Ibnul Harith meninggal Perang Badar. Ada lagi perang Uhud. Nabi korbankan siapa? Pamannya yang selama ini menjaga beliau harus meninggal di perang Uhud. Perang demi perang tuh. Ada perang namanya Mukta. Kejadiannya di Jordania. Di Jordania kalau sekarang ini kotanya nih, terletak di negara Jordania. Sepupu Nabi juga, Ja'far al-Thayyar bin Abi Talib, kakaknya Said Ali meninggal juga. Dalam kondisi yang mengenaskan Kedua tangannya dipotong oleh musuh Padahal Nabi lagi di Madinah saat itu Malaikat datang kasih kabar Ya Rasulullah Tangannya Ja'far Yang kanan terpotong Oh Nabi sedih Nabi kabarkan kepada para sahabat Tahu gak kalian Kesian Ja'far Tangan kanannya terpotong sekarang dalam peperangan Barusan Malaikat datang kasih kabar Belum selesai cerita mereka datang lagi Ya Rasulullah Sekarang tangan kirinya terpotong Nabi sedih Luar biasa Beberapa saat kemudian Ya Rasulullah Kami tur berduka cita Sepupungu sepupung Ja'far at Telah meninggal dunia Oh Nabi keluarkan air mata. Tapi hebatnya itu ceritanya katanya Ja'far at kemudian meninggal dunia Allah persilahkan Masuk ke dalam surga. Ya Ja'far engkau syahid berjuang demi agama Allah, Silahkan masuk ke surga. Itu Ja'far bentaran di surga enggak betah, Bu. Ja'far enggak betah di surga. Ya Allah, izinin saya mau turun ke bumi. Ini surga. Bukan apa-apa ya Allah, saya kangen sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi melaksanakan. Oh, kalau dihitung sahabatnya lebih banyak lagi yang jatuh berguburan di perang demi perang nabi korbankan itu semua nabi korbankan segala-galanya anak cucu mantu sahabat sepupu paman harta istri-istrinya semuanya pada hidup dalam keadaan yang sulit demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala lalu Allah pasti akan berikan segala-galanya kepada nabi Nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makanya Allah janjiin siapa orang baru sama kekasih saya ni yang boleh berjuang luar biasa ganjarannya enggak tanggung tanggung dosa diampunin hajat dikabulkan penyakit diangkat apalagi mohon surga dikasih sama Allah Fadl asal kita bersolawat kepada Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh karena itu Jangan kita heran kalau kita kemudian uh, bahkan katanya kalau selawat sekian begini, selawat sekian begini, selawat sekian begini, selawat sekian begini surga jaminannya selawat sama Rasulullah. Kita kata Habib Ali bin Muhammad, selawat itu apa? Shalatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Selawat itu akan menyambungkan uh, hal rohnya yang orang yang berselawat ini kepada orang yang diselawatkan yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemuliaannya Nabi nggak ada yang tandingin Allah punya dalam sebuah hadis Disebutkan 73 azam. 73 Nabi Adam dikasih dikasih kalau nggak salah dalam sejarah ada 16 nama Allah yang diberikan kepada Nabi Adam Sampai Nabi Adam tahu segala-galanya Semua nih ini, ini namanya meja nih Dalam bahasa Indonesia Nabi Adam sudah tahu dari dulu Ini namanya kamera Ini namanya baju Ini namanya kacamata Ini namanya masjid Dan nama-nama rahasia rahasia Allah Semuanya bukan hanya itu Semua makhluk-makhluk Allah Allah, Allah, Allah Allah ajarkan kepada Nabi Adam 16 Nabi Syir Anaknya Nabi Adam diajarkan Nabi, nabi Ibrahim Di antara para nabi itu Nabi Ibrahim yang paling banyak, 25 makanya keagungannya luar biasa, Nabi Isa yang bisa ngidupin orang mati yang bisa nyembuhin penyakit baros itu, penyakit kulit itu yang sulit, apa namanya itu kusta kusta susah disembuhin, nular lagi ya, penasaran menular tuh. Nabi Isa bisa nyembuhin dengan mudah, berapa banyak di zaman itu yang Nabi bisa sembuhkan berapa ismullah al yang Allah berikan kepada Nabi Isa, dua Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari 73 Ismullah Aladham aku diberikan 72 sisa berapa sisa satu wa indahu umul kita sisa satu itu hanya ada pada Allah nggak diberikan kepada siapapun ini segala sesuatunya pada akhirnya harus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala segitu mulianya Nabi Muhammad bahkan malaikat Jibril yang disebutkan dalam Alquran innahu La Karim Di kuwatin Indah Zil arshi makin Muta'in Thamma Wah yang paling ditakutin ama Semua penduduk langit Paling dihormatin Paling dimuliakan Malaikat Jibril Ketika seseorang bertanya kepada salah satu cucunya Rasulullah Sayyidina Ja'far bin Muhammad Itu ditanya Itu Rasulullah Waktu terima wahyu dengar-dengar sampai -dengar, gemeteran, sampai turun keringat segede jagung. itu kapan waktu Jibril turun? kata beliau, enggak. kalau Jibril turun kepada Rasulullah, ini hmm. saya bawakan ini bahasa Arab. Inna Jibril ida atta ila Nabi saw, lam yathul alaih hatta yasta'zino. Jibril kalau datang Rumah nabi enggak pernah masuk sebelum minta izin Fa iza dakhal alai q'ada baina yadayhi qaudat al'abid Dan kalau sudah masuk ke rumah Rasulullah menyampaikan wahyu duduknya Jibril kayak duduknya seorang budak di hadapan tuannya Malaikat Jibril di hadapan Nabi pelayan budak babu di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemuliaan di Nabi tidak tertandingi. Wal ghazal sallam alaihi ya mandana lahul qamar dan juga kemuliaan-kemuliaan lainnya. Karena Nabi memberikan semuanya untuk Allah sehingga Allah memberikan segalanya untuk Nabi. Dengan orang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaminannya segala macam Allah kasih. Seberapa sering kita mau baca salawat kepada beliau Semuanya Allah kasih Jadi ini jadi refleksi kita dalam menjalani bulan maulid ini Supaya semakin sadar bahwa Satu hal yang kecil kalau Allah hanya memberikan Hajat dikabulkan, rezeki ditambah Kesehatan dijaga Sakit, diangkat, itu kecil bagi Allah Karena Nabi telah memberikan segala-galanya Untuk Allah, maka Allah siap memberikan Segala-galanya untuk Nabi Tadi satu yang enggak ketuhanan